Hello semua, dalam video ni saya akan menerangkan cara paling mudah untuk merakam slide anda berserta dengan suara dan juga webcam anda jika anda ingin sertakan webcam Caranya senang, pastikan terlebih dahulu versi powerpoint anda adalah 2016 ke atas itu yang yang lebih terkini kalau yang lama tu mungkin tidak dapat gunakan fungsi ini kerana ini adalah fungsi tambahan dalam powerpoint so cara nak semak senang sahaja Pergi, buka powerpoint mana-mana slide yang anda ingin rakam tu Pergi ke bahagian slideshow Semak sama ada rekod slideshow ni ada kat sini Fungsi ni ada, kalau ada maksudnya anda boleh Melakukan uh, rakaman secara mudah daripada uh, Powerpoint tanpa perlu perisian lain Yang paling bagusnya ialah anda tidak perlu Online semasa merakam uh, Screen ataupun slide anda bersedia dengan web camera Ok, so cara nak merakam senang saja. Buka dulu powerpoint slide anda Um, kalau boleh pastikan bilangan slide tu tidak terlalu banyak sebab kalau banyak sangat nanti uh, nanti video tu akan jadi terlalu besar dan susah untuk dikongsi dalam YouTube ataupun dalam WhatsApp So nasihat saya mungkin uh, kita buat, kalau slide kita banyak sangat kita boleh pecah kepada 15-15 macam tu So kita rakam satu-satu, part 1, part 2 macam tu, kalau tak Nanti besar sangat file video tu. Okey, misalkan katalah ni slide saya yang dah siap ni. Ada dalam 12 slide ni. Saya nak rakam berserta dengan suara dan juga uh, web kamera saya. Saya hanya perlu ke bahagian slideshow di atas ni. Kemudian tekan record slideshow. Record from beginning. Paparan ni akan keluar. ni paparan yang dalam Microsoft PowerPoint 2016 ke atas yang terkini. Uh, dan terkini lah kalau yang lama tu sebelum Microsoft PowerPoint 2016 tu tidak ada fungsi ini So kita semak dulu apa yang ada Kita ada butang record di atas uh, sebelah kiri atas ni Lepas tu stop, replay Ada uh, clear, ada setting, ada cara kita nak uh, melukis-lukis di atas slide Ada fungsi microphone Kalau kita nak tutup, then kita tutup And then kita ada kamera So kalau tekan ni, anda akan nampak wajah saya di bawah ni Kekangannya ialah uh, wajah ni tidak apa, rakaman video ni tidak dapat diatur naik ke turun ke tapak. Di memang macam ni sahaja, tapi bagus sebab paparan kita yang lebih utama adalah slide. So sekiranya nak buat slide, pastikan hujung bahagian ni tidak ada apa-apa. Kalau tak nanti wajah anda akan melindungi apa yang uh, akan dipaparkan dalam slide kan. So panem pandai panela tu bahagian tu. Okay. Now, um, masalahnya ialah bila kita rakam ni, kita kena rakam slide-code-slide ke slide dulu. So, kita bayangkan seolah-olah kita sedang menerangkan slide tersebut. Contoh, sekarang saya start rakam, saya tekan record. So, saya boleh rakam tentang slide satu ini. Sambil saya bercakap tentang slide ni, dah selesai. Lepas tu saya ke slide kedua. Saya cakap sikit. Lepas tu saya ke slide ketiga. Dan seterusnya. So, sesudah kita selesai semua, kita hanya perlu tekan stop Misalnya kata sambil kita menerangkan tu Kita nak gunakan mana-mana pen ke apa Kita bertunjuk. tunjuk okay. Contoh Kalau dah puas hati semua Kita hanya perlu tekan stop Bila dah stop semua dah settle Kita hanya perlu tutup screen okay, Bila dah siap semua ni Paparan dia masih dalam bentuk slide lagi So kalau boleh Jangan ubah apa-apa dulu kita nak tukar dia kepada bentuk video Untuk di-share, so saya hanya perlu Tekan export di bahagian ni Pergi ke create a video Dia akan tanya jenis Video yang kita nak, I think kalau nak Semudah kita pergi HD, kalau nak rasa Nak kecilkan lagi, kita pilih standard Contohlah saya nak pergi HD uh, Lepas tu pastikan Use recorded timing and narration ni Dipilih, then create video So dia akan tanya nak save kat mana Kita save uh, Proses untuk ditukar ke dalam video tu anda boleh lihat di bawah ni, di bahagian uh, bucu kanan bawah ni akan, akan akan nampak bar progress tu Baiklah, itulah cara paling senang kita nak merakam slide berserta dengan suara dan juga video kamera kita tu cara yang paling mudah dalam Microsoft PowerPoint tanpa memerlukan perisian ataupun aplikasi tambahan Baiklah, selamat mencuba